Diunggahan IGS-nya Mas Goli ini mengunggah sebuah postingan ruangan editor dari Leslar Entertainment. Wow, keren banget ya, Masya Allah. Mudah-mudahan tim selalu sehat, selalu kompak, dan selalu memberikan kejutan dan karya-karya terbaik mereka untuk kita semua. Tetap support, tetap dukung, dan semoga untuk... Channel YouTube Leslar Entertainment bulan ini bisa tempus di angka 1 juta subscriber. Amin. Momen ini pun diunggah kembali oleh akun Leslar underscore Twins. Bayang sekali tanggapan komentar dari para sahabat salah satunya dari akun 8272 Laila mengatakan Semangat hari Minggu, semoga banyak vitamin, semangat. Tuh, para sahabat ya, mudah-mudahan hari ini kita semua disuguhkan vitamin-vitamin bahagia langsung dari Bunda Lesti dan Papa Rizky Bilar Kekabar berikutnya ya Kita belum bisa move on dengan kelakuan jail dari seorang Rizky Bilar terhadap BBL ya Perhatikan Dulu Ilal juga tentunya dibuat yang sama gayanya seperti BBL perhatikan persahabat tuh, aduh, ini kelakuan yang selalu membuat kita ngakak ketawa bahagia, dan kita lihat di postingan ini ada banyak sekali komentar dan tanya bang. salah satunya juga dari Kristina Dangdut Persahabat ya yang ikut berkomentar. Kristina mengatakan, waduh ini kebiasaan bapaknya, ngapa nurun ke BBL, kata itu sambil dikasih emot ketawa ya, Masya Allah. Dan gercep juga nih, Papa Rizky Bilar menjawab komentar dari Kristina. Gak juga bunda, bapaknya kanan, dia malah kidal, katanya tuh. Aduh, ini bikin ngakak banget dari pagi hari ini, Masya Allah. Mudah-mudahan selalu sehat, selalu bahagia untuk Leslar, dan kita sebagai fans sejati. Harus selalu mendukung yang terbaik apapun itu buat bunda lesti dan papa rizky bilar. Dan berikutnya, bang Mimin kembali akan menginfokan untuk kita semua warga konoha jangan sampai lupa kita semua mendukung buat bunda lesti dan papa bilar di acara SCTV Music Award 2022 karena kita harus mendukung. Semoga Bunda Lesti, Bapak Bilar, bisa membawa Piala Penghargaan. Dan di simak, persahabat ya, info ini kita dapatnya di Bupol Pol. Polisi menginfokan nih, lewat kalimat caption juga. SMS adalah cara vote berkali-kali. Kalau menurut Bupol Pol ya, untuk kategori penyanyi dangdut paling ngetop harus menang Piala tuh. Yuk, bisa yuk, mudah-mudahan persahabat ya, untuk Bunda Lesti bisa membawa Piala Penghargaan nih untuk cara voting lewat SMS tersahabat yang pertama, ketik SMA 7, spasi Lesti yang kedua, ketik SMA 4 Lesti dan Rizky Milar, ketik SMA 8, spasi Bismillah Cinta Ungu Lesti, ketik SMA 10, spasi bawa aku ke penghulu Lesti, ketik SMA 11, Bismillah Cinta Ungu Lesti, kirim ke 97288. Ini cara voting melalui SMS, mudah-mudahan. Semakin banyak dukungan, semakin banyak support yang diberikan dari orang-orang baik yang selalu tulus mencintai Lesti dan Rizky Bilar. Kegagalan berikutnya juga para sahabat perhatikan ada sebuah yang spesial dari Bang Ariel. 3 jam yang lalu ini mengunggah sebuah postingan video, momen ketika tim Papa Bilar main sepak bola persahabatia dan Alhamdulillah menjuarai tiga nih gelar juara 3 ya, masya Allah. Dan tentu sini juga ada sebuah kalimat luar biasa yang dituliskan oleh Bang Ariel Bismillah kerjasama tim yang baik akan membuahkan hasil yang maksimal Kalian semua luar biasa Wow Masya Allah banget ya Selalu kata-kata yang menyentuh untuk kita semua Mudah-mudahan Bang Ariel diberikan kesehatan Dan mudah-mudahan selalu bisa menjaga Bunda Lesti dan Papa Rizky Bilar Berikutnya ada kabar bahagia yang kita dapatkan Dari langit musik Persahabat yang perhatikan Langit musik top 50 dangdut di bulan Januari Alhamdulillah single terbaru Bunda Lesi Kejora Dengan judul Lentera Ini di nomor 3 persahabat ya Wow, Masya Allah nih Tiga besar langsung diraih oleh Lentera Single terbaru Bunda Lesi Kejora Masya Allah, mudah-mudahan Selalu berkarya dan selalu banyak dukungan yang diberikan juga untuk karya-karya terbaik dari Bunda Lesti Kejora. Amin. Mudah-mudahan bersahabat, ya kita juga mendapatkan cidukan vitamin manja terbaru di pagi hari ini. Jangan kemana-mana, tetap stay tune dan pantengin channel ini. Biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik, terbaru, terupdate, dan terhangat seputar Leslar tentunya.